Samurago Samurago merupakan salah satu produk dari PT Denatur Indonesia Group yang berkhasiat membantu meredakan pegal linu dan membantu meredakan nyeri encok Samurago terdiri dari tiga ekstrak bahan utama yakni Jahe sebesar 1250 mg Jambu biji sebesar 625 mg dan buah kepel sebesar 625 mg. Ketiga bahan di atas memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh, seperti halnya jahe. Dikutip dari AyoBandung.com, jahe mengandung banyak senyawa bioaktif dan nutrisi yang bermanfaat untuk otak dan tubuh kita. Jahe mengandung magnesium vitamin C, vitamin B6, fosfor, tembaga, besi, kalsium, dan seng dalam jumlah yang kecil. Manfaat jahe mulai dari mengobati berbagai bentuk mual, mengurangi rasa sakit, nyeri otot, mengurangi resiko penyakit jantung, menurunkan kolesterol, hingga meningkatkan fungsi otak. Kemudian jambu biji, dikutip dari sehatku.com, jambu biji kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, kalium, dan antioksidan selain itu jambu biji juga mengandung nutrisi lain seperti serat, zat besi, protein, magnesium, serta folat dalam jumlah yang sedikit manfaat jambu biji untuk kesehatan antara lain mendukung penurunan berat badan Meringankan nyeri saat menstruasi, mengatasi diare, berpotensi mengobati kanker, menurunkan tekanan darah, meningkatkan sistem imun tubuh, menanggulangi demam berdarah, menjaga kesehatan kulit, menurunkan kadar gula darah, dan meningkatkan kesehatan jantung. Dan yang terakhir adalah buah kepel, dikutip dari ini baru.id. Buah kepel mengandung nutrisi serta gizi yang lengkap untuk tubuh Buah ini juga mengandung banyak vitamin serta mineral Termasuk flavonoid dan polifenol Buah kepel dipercaya bermanfaat sebagai obat raden ginjal Meringankan penyakit asam urat Menyehatkan saluran kemih Mengatasi bau mulut Mencegah peradangan Mencegah dehidrasi Antioksidan